Halo selamat sore Guys dari ini kita cari ruak-ruak sambil nunggu ini ya guys ayam berkokok mudah-mudahan nanti apa namanya ada ayam berkokok tapi sebelum itu kita cari ruak dulu karena waktunya cukup belum cukup sore dan ini berbetulan kita pada tempatan kali ini guys roti campur apa namanya ini kipang sama ini? kopi susu itu kawan kita di sana sedang memasang spekernya ah ya, hidung-hitung olahraga guys dan kalau para senyipur olahraga kayak gini guys yang penting dapat keringat soal apa itu poin ya dihitung belakangan aja lah ya karena rezeki ris itu udah ada yang ngatur ya untung-untung nanti ada ayam koko selain kita coba dan poin ayam juga oke okay, ikuti terus ya Mudah-mudahan seru dan mantap. Oke, okay. seneng. So, Sant. Tuh, datang lagi teman-teman. Datang -teman. lagi satu. Taruh pakai itu. Oke bro. Wah, gue bro. Wah, oh, bro. bro. Oke bro. Wah, oh, bro. bro. mantap mantep teman-teman, luar biasa ngeri. Kepala uh, kepala gak bro mantap bro, poin. Seneng ini. Aduh. Cara nelfon bro merasa <laughs> Oke oke nanti kita ambil. Poin terpicik dua teman-teman, tapi yang satu entah ketemu nggak tadi. Kita cari nanti ya oke. teman-teman santai sambil nunggu rok roknya datang. ini perbekalan kita ini ya. Kopi, kopi, kopi. Kipang, bro. ini. untuk ker <Gasuk> si. oh, oh, ini bro oh, aduh pekalangan lagi brother brother dipang dan seneng teman-teman kita kalau huntingnya kayak gini nih soal poin dihitung belakangan aja lah yang penting happy olahraga, dapat keringat okay. oh, wow, sepedes jebule hmm. oh, kaya eh, sepedes hidupmu Maksud? aduh, aduh <laughs> orang hidupku ya, hidupmu tapi di tempat jalur saya manis manis sih lah. ngosot dilempar ke orang lain gitu. iya <nih. tuk> hmm, okay, bro diambil bro. ayo. kita ambil dulu pokoknya. oke okay, oke. Okay. pak merda kok ini apa melurun lagi? Nah, waduh. waduh soalnya. yuk kita ambil teman-teman pokoknya ruak-ruak. dua tadi yang kebidik, yang ketemu apa enggak? sambil nunggu ayam hutannya koko kita cairan rawak dulu sambil juga joget sambil maem -ma -ma oh, si bawahnya tuh mungkin di bawah apa nyujo kok bunyi bunyi bro. Itu, bro kok bunyi bunyi dia apa belum belum tumbang? tuh bang alhamdulillah koin juga ketemu Poin dua teman-teman untuk ruwak rawaknya. Jadi gimana ya bro? Kita lanjut cari ayam mutannya atau lanjut rawak lagi ini? Ya, kayaknya hari sudah sore kita cari ayam aja dulu ya bro ya. Oke okay, oke okay, yo. yo. Kita lanjut. Poin ruwak dua udah sudah cukup lah ya. Karena waktu sudah cukup sore juga kita kembali ke markas. Di sana tadi. Ke tempat kita kamu pas tadi di sana teman-teman itu pakai resek-resek pakai pelepah-pelepah Oke kita lanjut saya ayamnya menggemukkan nanti ada ayam yang mau berkokok dan kita uh, dapat poin juga yang mutanya kalaupun tidak dapat poin ya namanya belum rezeki mungkin ya tapi kalau memang dikasih rezeki pasti dapat poin Oke ikuti terus ya, muka-muka tambah seru, tambah mantap, tambah berjoget, tambah, sip. Enak sih request orang jogetnya diganti apa enggak, <laughs> berdua asik. Oke, ini bekalnya, bawa bekalnya dulu, hmm. Ini yuk, aduh, enak menangis, orang Tegowogi. <laughs> Senapannya di bro, <laughs> kita keluar deh bro. <laughs> Banyak perbekalan ini selaku kameramen. Ini kamera apa? Senapannya cuma ditaruh aja. Ini satu, satu nembak, satu, satu kamera. nih senapanya berengkut, bro ya. ayo nih. sini masih terang ternyata. Hmm. Oke okay, teman-teman, ikuti terus ya. Muka-muka nanti dapat poin yang lebih besar ya ayam hutannya. Sip. Ngopi-ngopi nih, lor Gua makan jajan dulu. Loh, suasananya coy, holong-holongan nih. Marah, dah, dah. Oh, apa Roti kelapa. Udah <laughs> <Jakunit. laughs> terus yang paling kuat, Des. Tidak mungkin, ya. Uang <tuk> <tuk> Oke, okay, lur. Waktu semakin sore, tidak ada ayam kokok, Tanda-tanda satu pun. Jadi, kita putuskan untuk pulang, ya, bro? Ya, iyalah. Hujan juga turun, mulai turun, ada lagi, bro kayaknya rezeki untuk ayamnya hari ini tidak apa belum ada peruntungan kita sambung aja ya di lain kesempatan waduh ya udah sewenang ya ya bro ya, ya sewenang ke dongkep jadi sewajan tariwanya ngincer cerenginnya malah kita keras yang keluruk bro bro iya ini lah ya kita kiri aja dan tonton terus video kita selanjutnya dan dan, nanti besok-besok dapat poin nanya-muntanya dan videonya semakin seru bisa bersuket-suket ini oke kita go oke besok. sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh